Motor elit, standar sulit. <laughs> ini mah standarnya patah, cuy. Kemarin didudukin orang tuh, ah, harus ganti standar lagi. Mana mahal lagi ya, Rose? Standar KTM 900 sampai 1 juta lah. Jadi dinaikin orang kemarin, teh. Langsung tak. udah patah standarnya. Langsung terdiam gitu. nggak bisa ngapa-ngapain. <laughs> Oke, okay, jadi hari ini kita mau ke daerah soekarno mau ke ekspedisi kargo ngambil motor gas gas hammer 150. Oke gimana motornya nanti lihat aja kalau udah nyampe sana. tadi kita isi bentar ini eh, apa? isi bensin bentar. ini motor baru beres ini motor. kemarin baru pasang nokenas baru pakai BRT. BRT tipe R2. ya keuntungannya makin nokenas BRT mah. Suara mesin jadi lebih halus sih. Kan biasanya kalau pakai nokenas as custom tuh karakter nokenasnya nya minta settingan klepnya dilonggarkan dikasih longgar. Jadi otomatis ke suara mesin pasti lebih kasar karena suara ngelitik dari setelan klep yang longgar kan. Cuma ini nggak ada. Tuh nggak ada suara klep. Karena emang karakter nokenasnya nggak minta nggak terlalu nggak terlalu longgar untuk settingan klepnya jadi. Suaranya halus Buat yang belum nonton videonya Ada videonya sebelum ini Video pemasangan nokan as BRT Tuhan ada yang tipe S Tipe T Tipe R Kalau tipe S standar Tipe T tune up Tipe R racing Kalau Saya makanya yang tipe R R2 Ya moga-moga awet lah motor ini Soalnya dari kemarin Baru jadi trouble terus Sekarang baru Dibenerin Baru sehat lagi di bengkel lagi oke nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe ekspedisi kargonya karena ini mau hujan udah mendung bandung lagi musim hujan terus padahal kemarin udah enak panas cuacanya mana ekspedisinya kargo kargo kargo kargo kargo KIB KIB kargo oh ini PT Karya Indah Buana mana tadi KIB. Semoga aja motornya belum ada di unboxing. Kayak waktu ngambilan 250 kemarin kan. Jadi bisa kita unboxing sedikit. Ini dia. Mau kita nyari tembok buat nyender di mana aja. Oh, nyender di mobil aja lah. Udah. Eh, motor Elite standar sulit. Tupa cu. Ah. Tahi lah Itu motornya tuh Lihat kan Mau ngambil nggak, dap, nggak dikasih resi sih Cuma tadi udah di WA pagi Ah nanti sambil saya video ya dibuka. di sini ya ah, Anjay kita. Gitu kabel di depan singkidik kita unboxing ya kan unboxing ini motor elite standar sulit udah marante karatan anjing anjing banyak aja yang ganti-ganti rantai karatan standar patah duit ada aja masuk duit cuma langsung keluar dipakai jajan sama motor ini habis terus duangnya oke sambil kita video ya kan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 I feel like I'm losing my mind Because everybody in the world Daya okay. nomornya Anunya Oke okay. Udah di Unboxing Anjir, enteng juga nih motor Abis bawa WR yang berat Megang yang enteng langsung kerasa ya. Maya bawa tak pake tas dah Oke, okay, jadi Tapi sebelum di Sebelum jalan kita harus ngisi bensin dulu karena ini nggak ada bensinnya pasti. Itu kan nggak ada kosong, dikosongin. Karena kalau masuk pengiriman pasti dikosong. Ah? Oh ini mah punya ya. Nggak usah dibuka. Jadi kita ke pom bensin dulu kita ngisi bensin. Habis itu baru kita jalan. Karena kalau masuk pengiriman pasti bensinnya dikuras. Nggak boleh ada isinya bahaya karena pernah ada kasus kebakaran kan konek disini ada oh, ah, di ah, dorong dosa dorong tidak ada bensin aja oh, Oke okay, kita langsung aja balik tadi baru habis diisi bensin ini motor enteng parah nih ini motor kayaknya cocok buat orang-orang yang postur badannya Oh ya postur badannya satu di bawah 165 ini di bawah 165 tingginya oh, terus bobotnya apa badannya nggak terlalu gede, misalnya kurus kayak gitu kan. Pakai motor ini cocok. Ringan aja. Ringan terus nggak terlalu tinggi. Jadi untuk sekarang kita tes ride dulu ya kan. Kita tes ride dulu terus buat project modifnya nanti. Habis ini baru kita project modif. Ini tinggal dipasang ganti USD pakai real jam, Ganteng parah ini, mah. Pasang USD pakai real jam. Sama nanti mau kita ganti velgnya pakai warna orange lah. Ya, sepupu ketinggalan, Cuk. Nih, oh ada di Gebut-gebut dia ketinggalan lah, kasihan, Cuk. Bobotnya yang enteng makanya, kalau buat selap selip kayak gini dia lebih lincah, lebih enak. Cuma untuk konsumsi bahan bakarnya nggak tahu, belum dicoba. Tapi kayaknya irit sih, karena dia cuma 150 cc kan, biarpun karburator juga, tapi kalau cuma 150 cc dia pasti irit. Beda kalau 250 cc, pakai karburator 250 ya iya Pasti konsumsi bahan bakarnya agak lebih boros Ya hujan Kalau dibilang tenaganya 11-12 sama KLX CRF standar 11 12 sama KLX sama CRF kalau kondisi standar cuma kalau sama WR tenaganya jauh lah mana orang ya ketinggalan coh dia itu suara kenal bro nya cakep anjir, minimalis desainnya nih, minimalis tapi cakep, digital gini gitu. Ada indikator gear, 1, 2, 3, 4, 5, oh gearnya sampai 5 Gearnya sampai 5, terus ada indikator RPM, terus kilometer, sama bensin Lengkap berarti indikatornya, mah, RPM, mesin, speed, bensin, indikator gear, lampu ada, ini engine cut, salah lagi lampu sein ada juga. Oke, lengkap berarti speedometer-nya kecil, padahal ya. kecil tapi lengkap informasinya Engine cut-nya cukup lupa terus ya. Ini kaki-kakinya empuk juga anjir besok so belakangnya nih yes di depannya juga cuma emang diameter usd depannya dia nggak enggak gede sih kecil seukuran KLX dia diameter usd depannya nah ini kemarin ketilang di sini nih pas delok polisinya udah standby duluan di sini deh jadi ya udah mau kemana lagi nggak bisa kemana-mana anjir pasrah di sini nih ketilangnya di sini ada videonya ada. Bagaimana lagi, nggak bisa udah pas lah aja. Anjir macet. lanjut lanjut besok kayak gitu ya videonya. Sekarang juga udah kemalaman. Besok ayah lah kita lanjut lagi dari videonya pagi gitu jam-jam 8, jam 9 ya kan sekarang udah sore udah mau maghrib udah mendung juga ya. daripada antar hujan ya kan itu dia pengen nyobain tuh motor nih profes nyala begini startnya ini mencet kopling dia pengen nyobain motor itu beda langsung anjir kayak tadi ya, bawa yang ringan langsung bawa yang berat kaget tadi eh. be the greatest everybody on the fake shit i look around i feel like everybody is the fakest i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't know shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces